Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yadhi jala kuala ma'al kitaba Wal kitaba Dilkira'a Wal kira'a Wal Wal maghrifa Dilibada Wal ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallat wa ada alihi wa sabbihi wa ma tabi'ah. Il Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi karena atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat dipertemukan walau tanpa bertatap muka. serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad di sini yaitu bagian Pada kesempatan kali ini, saya, Bajrin Cahya Anugraf Viana dari kelas 6B Akan menyampaikan pidato islami yang bertema Surul Quran Surul Quran merupakan salah satu hari yang istimewa Karena terjadi perubahan sejarah Perubahan sejarah manusia dari kehidupan yang gelap menjadi kehidupan yang percaya dari kehidupan dengan kemaksiatan, kezaliman, kerusakan menjadi kehidupan yang damai, sejahtera, rahmat dan in alamin Inilah Al-Qur'an. Allah Subhanahu Wataala pertama menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Sambil ulama menjelaskan, di malam 21 Lailatul Qadar turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya Bismi allah bil qalam Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sebuah darah Bacalah dan Tuhanmu yang paling pemurah, Yang mengajar manusia dengan berasa malam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak dipetanginya Ulama juga menjelaskan tahap-tahap dunia al -Quran. Ada dua yaitu Yang pertama Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam layak al dari alafir makhbud yang ada di langit ketujuh sampai ke langit dunia. Langit satu yang dinamakan Baitul Izzah, disitulah turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Mulai dari Baitul Izzah langit pertama, mulai turunnya Al-Quran bertahap sesuai yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kuadra secara Allah Subhanahu Wa Taala adalah ikhraf bismirofikal lagi yang berarti bacalah Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun berada, ingat, nosul Quran itu merupakan nikmat yang luar biasa. Perubahan hidup kita sebagai manusia dari kegelapan kepada cemerlang, dari kerusakan menjadi kebakaran oleh karena itu, kita sama-sama menjaga Al-Qur'an di setiap malam, apalagi di bulan Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga amal saleh. Inilah kesempatan kita untuk bersama sebagaimana Rasulullah SAW alaihi bersabda. "Sebaik-baik manusia sebaik-baik Manusia yang berumur panjang Baik pula amalnya Maka manfaatkan usia Kita di bulan suci Ramadan Ramadan nikmat Ramadan berkah Ramadan mulia apalagi persapaan quran Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala Perhatiannya Mohon maaf atas segala kepercayaannya Wabilahi taufiq walidayah Waridah wa Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh